Musa AS, katain, yukur, dipindah, Mulanya, Nabi Musa AS katakan juga diperoleh. Ini dipindah ke Nabi Musa AS. Kemudian mulai Nabi Musa AS ini akan menerangkan jelas sampai di Al-Quran dan ayat Rav bishrohli saudari wa yasirli amri wa halul ubeq datam milisani yafkohu Kauli itu Nabi Musa alaihissalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdu lillahi hakka hamdi wassalamu ala khayri khalqati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi mim ba'di amma ba'du Yang terhormat pimpinan acara yang sangat kami hormati al mukarromun wal para bapak kyai, para alim ibu nyai senajan kula mboten sakit nyebut asmane kula ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau kalau ingkan kita tidak akan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak Umarok keseluruhannya, lebih-lebih yang terhormat bapak Muspika peserta sitap yang sangat kami hormati, dan yang terhormat bapak kepala desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Bukan ketinggalan segenap panitia penyelenggara yang kami hormati bulan. Bapak Ibu yang kami hadir, utamine poro sesepuh ini sepuh yang kami sangat mulia akan jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. hadirin di tapi kulo ngatek jadengan ku paham biasanya logo niku oleh ngomong cuee nga, ini ayat Quran yang diwaos Subhanallah di asrofi masjidil Haram Ilal Masjidil Aqob sedari Barokahaulahu di Nuriyahum min ayatina in lahu wasamiul basir. Okay. Peringatan Isro Miroh. Sing dari pertanyaan. Nek nyerita No Isro Miroh nyandung nang critane Fir'aun. Pertanyaane Fir'on iku apa wong kafir apa wong mukmin muslim? Okay. Nek nurut Quran, Fir'on iku jadi wong kafir. Wong mukmin muslim. ayatnya hatta iza rokahul kaul goroku Amanatu annahu la ilaha illal ladzi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin Dadi napa-napa dicatat di Al-Qur'an mboten isa diprotes mboten di isa Dadi fir an niku dicet tiyang kafir amanat bihi banu israil wa'ana minal muslimin jadi fir'an ini orang mu'min muslim cuma matine suul ul khotimah apa sebabnya ini? ini kan pernah ada acara yang namanya cik niki tidak ada fir'an duduk di khabir di cik niki pengakuan di dalam quran tidak dapat dirubah sebab quran itu dalil nas wa ilaha illallahi amanat bihi banu isro'ila wa anaminal muslimi coma'i fir'onik umatini su'ul Napa kok su'ul Khodimah? Jenenge niku mawon nunjukken bahwa firqon itu orang yang tidak mau ditolong oleh Allah. Fir dengan arti menjauh. Aun min aunilah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menungsa sikak gelem ditolong karo Gusti Allah niku jenenge fir aun. Fir niku manane menjauh. A'un min a'unillah dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ceritanya sudah ya berpengaruh berani ku menung sopiasa tapi kuat melakukannya seperti yang berpengaruh oh. sehingga ini patah 10 tahun mencoba tidak kematian itu tidak mencoba gak makan, gak turu gak sembarang, men, petang puluh tahun pula kematian nah, seharusnya kemampuan seperti biasa Diparingi kekuatan karena gusya Allah mampu melakukan tokobroto suwi nih, petang puluh tahun gusya Allah jadi sifatnya gusya Allah rohman rohim malaikat cipril alaihissalam didhawuhi karo Gusti Allah firun niku nabi duduk rasul awakmu marane nanggone firun firun tak welasi kelupane tak sepura kabeane tak terima tak dadekno ahli suwar Saya itu duduk nabi, duduk rasul, diragui malaikat Jibril, luar biasa. ini perintai Allah, mulai Jibril, alaihissalam, Quran, geng mulai Jibril, Allah welas asih nak awakmu dosamu disempuruh, amalmu, singapi diterima. Awak mesti datang no ahli suara ke jawapan nih fir awal Gula rewangi kangelan pokok bruto kaya yang etoniki Gula butuh suara ke kuatir dicemplung non rokok Aniki nah, kata rokok Kak butuh suara niku Fir'aun menjauh dari pertolongan Allah jari mulai kajiblil alaih salam, takon singkok karbno ya opo lu maupun butuh suarga, maupun kuatir keceprung rup karbmu ya opo gula niki moleh kajiblil gula rewangi kangelan koyangnya teniki urib gula nil kepingin serba keturutan Lanin nah, jangan neng lakukan riadhoh aja kepingin serba keturutan, gimana kayak berpeng? Eh, kalau mau nanti gue pun biku mah bonda no po, orang oh, orang tekok jemelo gue luru nih lo, eh, lo tak natek mah Eh. kalau maaf pun cerita neng lo ngomong iswe. Neng adeg di luar. Ah, Matur nuwun. Oleh Kacipren Alai salam takon. Sing kok karepno Pindah. Kulo niki diparingi umur dawa. Tur gak tau ketendang penyakit. Hai eh. piro Hai pulau kepingin diparingi umurlimatus tahu sehatwalafia Hai nah. an kulo kali panjenengan gak oleh eh Kanje nabi welas sodeng kulo kali panjenengan humaymin ka ibada di sanatin orang islam, mu'min, kaya puluh kali pancengkan adem, panas, sedih bodoh, no. karo ngelakoni ibadah setahun, gak leren okay. mulai ini sampai ini kepingin ganjaran akeh, agak ini lorok juga ke susu-susun dikak dan lu cerok dosue lorok dengan lorok okay. paham? jadi khumaya uminkah ibadah sanatin. kula kali panjenengan adem panas dino diwai kebagusan ibadah setahun nutup nah Fir'aun buatan tahu lorok belas mereka Jibril alaihi salam janji ya turuti si jiuk murdo tapi yang pindu gak tahu loh meraja leklat lah hampir oniku wong menungso ku duwe sesepuh wong sian ini resi dari kwayangan. Nopo nopo niku takon dateng sesepuh nih, sesepue bahan-bahan takon, nih, takoni, bah, nopojo. Koyok kula pun koyok enten meraja lelani, kira-kira tasih enten lah, uang sing sakit ngalahkan kula niki?" koran dawa wapit na minggu yaten Nek ndelok bintang niki panjenengan iki dianggrungi musuh tapi musuh panjenengan isi gunduk rentang surya ini. Besok cabang bayi yang nuring rentang surya mudun kene bapak-bapak mudun kene ibu-ibu lahir dari musuh sampeyan, bersih dipakoni, ke? Cawanci-wanci, mandapkan bapak-bapak sudah sampai nungguin, wah, boten ngertos Di pokok okay. okay. tengeran yang tentang Suryani kunek, sinaripun boten mata nih karu rembulan, okay. berarti okay. musuh sampeyan. Nguk -nguk raya, sing begitu surem cerita, sing padahal sing dialehi pembantu lanang wedok, saya itu takon terus Ijawab kalau sesuatu ni tu, saya pun kumpul manggon tentang ini ibu-ibu. Ini ki Quran tahu wah idna cina min alifirau na yasumunakum Su'al azabi adabi abna'akum wa yastahiyyuna nisa'akum wa fiza'likum bala umir rabbikum azim insyaallah nyelamat noh rakyat tapi bir'on nganakno bencana besar-besaran eh Ingleener sini kumpul cerita, nek musu e pir oni kumpul manggonten ibu-ibu, kusyallah ngrahasyakno, musu e roco pir on manggonten ibu niki, nikih, mata dani ageng. saket akeng, ikut jeninget irahasyakno kalo kusyallah, padahal sing cielo i pembantu ne pir Bobotan umurnya cukup, noh cabang bayi lanang. Saking peti wong tua nek pengi mesti ada ronda bayi. Ini gue nopo per kapan ono wong ngelahirno lanang, pada nono nek wong tua nikah oleh pada nono pisang. Ya su munakum su al azabi. Anakno kahancuran besar-besaran. Dadi anggere wong bapak ditonggok lairno lanang ka wedok. Tapi Gusti Allah tetep ngerahasiakno. Sing musyair nabi, nak musyair raco pirani niki jenenge Nabiullah Musa alaihissalam begitu lahir ada ronda di keliling ini bapak ibu yang cabang bayi ini di lebuknya pawon dikene mpun ditiru ini mpun ditiru di lebuknya pawon dikene ini loh tambah gagah, tambah ganteng dan ini jenenge rahasia negosiasi. Gini gus yang cara sama sekali tidak bisa ditiru oleh siapa pun. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hari ini gus berangkat. Bapak ibu eh bingung wang ben bengi di Grobyo. Ya. Kanda menibuke, Bu. Nggih, e, Pak. Anakmu wis iso ngosok Ngoso wuru. Nek konangan ku aku kon iki mesti dipaten. Umpung padhang bulan sing enak yen apa? Kula nderek sampean. Nah. nek melok karo aku Kape ya sayang nang anak, ayo laut anak laut -poh -poh. nang laut merah. Anai dicemplung nonggol laut merah. Wong di kenai nih gue pawon apa popo. Cemplung nol laut merah. Cemplung akan laut merah. Ibae seko rosing jenenge laut merah. Obae mandek. Ray, yeah. anak cengklung nasi goreng berangkat gundukur segoro di. Kita sampaiin ke nyaca dan di anak merangkang cengklung Ya yeah. yeah. Allah, sak Bareng berangkang gundukur banyu, banyu niku gak kalem ombak, pung segoro kok kau ombak. Saya ditinggal, ditangisi, disayang, tapi ditinggal. Meskipun. Nah, mulanya laut merah negosiasi, botol iso di padan. karo laut laut yang yang, yang, yang lain, kalau ingin kepingin bukti. No laut merah, ono keanehan. Yuk, no tadi. Kalau nanti, ansar panggil Ruh laut merah niku kasih pink second limau, eh? lu nyaca om ku cerong atau lu geng masih pink selawet kau, pengen apa? Tiba-el laut merah niku pulau sumrapi pink second limau niku memang ada keanehan, nggak musim hujan. Laut Merah ini kau asat. Nek musim kemarau penuh. Nah. Jadi kalau pingin cek lemon, kepingin doh Laut Merah ini kau ngerti? Banten Sambi laut-laut liane. Nek musim hujan asat. Nek musim kemarau penuh. Enek eh, musim gak kemarau penuh. Sampai yang di kandang kaya kayak orang ngantuk, nggak ada sih <guluh> nggak Rahadirin nabi Musa alaihissalam, cemplung no laut merah Nah, Nawang Mesir niku si nguasai beront. Begitu orang wong nemu bayi berangkang di mana di jaluk padahal ini ada bayi lahir Melanang harus dibunuh Kak Wani bunuh, Kak Wani ganggu Olahannya ini dilakukan harus beda rojok apa? sampai aku hati-hati ngomongnya orang wedok niku mandi kalau bapak bapak-bapak wani ada yang ada wedok mandi Kan cebutannya nyambut guys, cebutan mereng mereng ya, udah lo kalah lo yo, enggak lah <laughs> jombor kotor kamangan nih. Oh enggak dari mandi? roja opok, bayi niki, bot terus yang lain. No, hmm. roh-roh ketemu gue suka. sampai jaluk menan, kemenan, pun yang benci karena gara ini. Oh pemaneh kutung kepui lan sapi turut e. Eh. nggak sampean dewi hati benci nang area niki sampai nanti teh nih sampai nih bisu neng mateng janggek lelep musikor temenan, jadi musuh bapak-bapak kudu hati-hati loh, nyaring omong ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu ini ngomongnya mancing kandang-kandangnya ini suka yang mau ngantuk siram <laughs> ini kuatkan bareng melok ngomong-ngomong Fir'aun ini terus masih bayi yang Fir'aun ini orang ganteng, gagah, mulus Fir'aun yang ingin gendong gendong ini loh, ditunjuk bayi ini loh, ngeblak Kecurahura kali pujo ni, pujo sembrono lo, kembeling bayi ngeplak <gibu> Nge. suwe -suwe jengkelno, jengkelno, jengkelno. nih. <hesitation> Sui suwe njekele non, njekele non, njekele non, sesepuh nih ko ditako ni. mbah nih kia nae, arek singgul omong nih. Ngeiten mawon nirojo. Dipasang kiri, dipasang kiri, ya nopo. Wong arek sih berangkat mawon. Roti diadai piring sebelainnya itu mowo. Jadai anglo, arek diculno. Nek milih mowo, tujuh musuh. Tapi nek milih roti musuh. Masih sak goplok-goplokannya aja yang kami bawa. Cerita nengot dan berangkat. Moron anggono roti. Malaikat ikat jiplah salam mudur. Tangan Nabi Musa alaihissalam katenjoku roti dipindah nang gede mowo. Jiplok. Mulai Nabi Musa alaihissalam ini aku menerangkan nombor-nombor yang jelas sampai di Al-Quran yang ada ayat Rambisrohli, saudari, wa yasirri, amri, wa halul uge datam milisani, yafkohu kowli aku mengingat Nabi Musa alaihi menerangkan itu lama tidak bisa Israq Merah tapi tidak ada Israq Merah, saya so unik-unik ini lo ngomong nih jelas ya, kalau ini sungkan berani, dem -dem -dem. <laughs> eh. ini, Nabi Musa Alaihissalam, nyampe sesuatu kak jelas, pola ini pelan, percaya nyancang ngemplot mopo? terus <laughs> Hey. Ini kita ini tambah jelas. Para Nabi Musa Alaihissalam tambah gede, tambah gede, tambah gede. Dipasang kiri kayak ngotek temen-temen geni gini. Procofer anjing selalu mikir Malah procofer anjing paling berat. Turu nggak nggak nih kritik, arek belangkang, kritik dipancal arek belakang, macetan peran, kesosok rai nih papras, Kati ngamuk di lana pucuk nih, cemurik mereng-mereng macam ni sambal ni gue naik turu, kaluk halan ya. eh. macetan salah sama ya, ya kawannya muring muring, isikan dari pucuk nih bola kali. Akhirnya, Nabi Musa Alaihissalam dewasa. "Nabi Allah, Rasulullah, mendapatkan tugas saking gosial Allah, memperkuat dan menyebarkan agama Islam." Okay. bareng Barnabas, agama Islam, tak berjuang nih berjuang." nanti itu pirang tahun, Niku isong aja uang mungrolas RT, sak Niki pirang RT yang Jadi merjuang Noagomo Islam selamanya hasil 12 RT Quran dawuh isna' asyara sibeton 12 RT Kayak ngaten niku firan tentang kuatir perkembangane wong Islam sing dimong Nabi Musa as balane rojo Fir'aun bijak ngikis habis mengrolas RT, ngeteniki beron, betul kok awas, itu iblis, eh? iblis berawas, sampai iblis, Lian? iblis niku setan lanang, Nik setan wedo iblis. Nabi Musa alaihi salam dimong, karo malaikat Jebrel alaihi salam Mulane ini Fir'aun nyuruh pelayun Nabi Musa meronok-meronok, sehingga anda ini ke iblis sejak waktu, sing ditentokno karo Fir'aun katanya ngekis habis 12 RT jamai, sing bereset jadi nah, sing ditentokno Raja Fir'aun niku jam 3 kalih Iblis ni, jam 11 pun berangkat wong rolas RT neng kene laut merah Nah Iblis ditakoni karo Fir'aun Nang ndi wongmu Iblis mi ber tiba eh, Nabi Rasul ke zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kajang Nabi Muhammad s.a.w. tinggal yang tinggal Nabi Rasul mesti ada cahaya sampai ke langit kulubaytin an antasakinuhu adoat nurun ilaluhuhi Tinggong-tinggong mm, di napi Rosel mesti orang cahaya sama suruh langit. Kaji Eplis gikon do bukono balanin Nurkental napi Musa Alisalam sak balane tenggane laut merah Eplis hubungi Fir O oh. ayo dikejar laut merah wow, kalau saya laut merah ini adalah musim hujan banyu ini asad, musim kemarau, penuh laut merah ini krono Nabi Musa salam ngajak jamaah rolas SRT bersyallah da'wah idrib bi asokal segera itu kebukkan pengrolas A, B, C, D sampai rolas tiba-tiba dikebukkan pengrolas niku jadi jembatan siluman jadi kalau pengrolas RT ini, kalau mau jembatan itu bisa mengenai A, B, C, D sampai 12 ini dianjur, ayo nah, berangkat Wis kagate mile wis ana tulisane dhewe-dhewe wong loras RT. Rangkat liwat jembatan Siluma. Fir'un muring-muring. Antarane dikerahno kon ngepung. Kanggon muber jembatan Silu meneh diliwati. Eh. Tentara ning Fir'un tenggelam Gonggol di laut merah, lutis, kewes, tanpo hati, tek. Akhirnya Peron, di baidu, kalau sesepuh sesepuh, saben kok teko, anak buai mateng kape, nututi. Nah, bareng nututi niku kelem Jumbul niku maos hatta ila atraka hul ghoraku qala annahu la ilaha illal amanat fihi banu israil wa anaminal muslimin Berkon muni ngoten niku kok sampe wa anaminal muslimin dan dialih suarku. Mau tenang. Oppo kok sampai H30000 singkat 5 malah malaikat Jibril alaihissalam. Pola hanim gue pertama di Jawi karo malaikat Jibril di karo Allah. Awamu dan dialih suarku. Dan Ber makna melarikan diri. Auna, sompet ini pertolongan Allah. Pulau, botol, butuh suarku lah. Gak ada itu sehingga kita butuhkan keturutan apa sehingga kita tidak bareng mojo amantu eh? anna hu la ilaha illa lali amanat bihibban um israel wa anaminal muslimin tadi kira-kira kalau mojo ini aku sampai tutup tadi alih suaraku kalau tidak jempol aku tangani malaikat jibril, tidak jempol darah, gak butuh suaraku nang roko ka opo sinagih oleh ka jibril jombel toko segoro muni la rawuh dok prendeng di tulang prendeng cene gak tutup oleh maca mulane pir ono diku de wong kafir pir ono wong mukmin muslim camakmane suul khatimah dadi la ideleknu memalaikat cipre sampai mati cantu me blendong Nah Nyat ayat lion ra ngakan Kanti roco firn niki ayah wah ya. wa kasih sirro minan nasian ayatina laghfirun Awak niku cek dadi sejarah sing jelas Ayatnya, Allah sing nyoto berkowongiku Nah, ditenggelamkan. Quran Bahasa Arab diku lal yauman gimail menyimpan lapal hati ya di sini dengarkan lho mulai ini al-yaumani konek ono ahli kududama dimaknani gimana no i ki menurut hmm. aku ini ngerti ya di-no-i-ki menunjika bibadah nikah awak mutawai selamat ditakun aliman korbaka ayah mulai ini krono ayat niku berpikir on ga iso bosok Mati tetap utuh. Sopo? Sing nemok nukir on. laut nih. Oke, ini adalah sejarah dunia. Sing nemok nunikku. Arek arek mahasiswa Inggris. Arek itu. Tadiare ada mahasiswa aresti ada potuai neli perpanjang ngelencer, cuman ngelencer mahasiswa karo mahasiswa kalau ada istri, gak di mahasiswa dari sejarah ngelencer areti, ente ijajjan. Ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao ngelelao arek arek Inggris waktu libur panjang, bayangkan itu Rekreasi Nah, rekreasi narek mahasiswa itu bu, Bukan cuma-cuma Sudah ditentukan kita rekreasi ini Harus kita tempuh Satu bulan Jadi, lu Inggris Liwatin di Laut Merah, aku liwat Mesir Laut Mesir Arek pitu nih numpa layar, kape niku ningali dasar laut. Ibae ketingal ana wong dodok nang laut. perhitungannya arek mahasiswa kapodo podo karo sing mahasiswa. Omong-omong, arek pitu, Mas. Apa? Iki kono wong tenggelam. Ya. Yeah awal-awal ini di kape, tapi ini sudah sampai di bakas Karolian perhitungan ini dibakas Karolian, tiba -tiba ini sudah di bakas Karolian tiba-tiba orang ini tidak setenggelam awal, awal tersangkut urusan niku, malah kamu mulai-mulai nah saiki perhitungan ilmiah yang ini rekreasi iki, ayo ditambah kas. Mereka diharani pengetahuan ilmiahiku, naik wong biasa kawanmu ini ukur jeruk laut, petang polutino, kure, daging, balung, rambut, bujang, wiskat, dan diwong. Nah, lah yut ibukte, nol dua bulan, liwat kene mana, neci wuduh, berarti duduk wong biasa, wong luar biasa. Enggih, berangkat kreasi jangan sahulan ditambah sahulan. Wang seliwat periku malih ternata tasyono si ini e baru are mahasiswa Inggris itu ngajak musyawarah wong Mesir sing pinter-pinter dijak -pinter, musyawarah urusan wong tenggelam. Duniku maleh ahli sejarah sak dunyo, Nggue Mesir, Meriko ngacamu musyawarah Wong sing tenggelam ini perlu lintas, opo cukup dari pandangan tekot laut, kabeh ahli secara sepakat lintas sekeliling laut. Ternyata Wong ini ku elek, kantik pol. Rono elek pol kapan niku arek pinter-pinter niku ngomong ojo ngomong iki murite anu majite sopo. Sing dikake pasak asan udhwe iki, iki wong dili nih udh lanang lanang. Ternyata di pada no foto nih wong sak duh nyu blas nggak foto Saking ngelak i. Jang kemeh mangap. Blendong kulit telorek kaya macan bulu nih kaku-kaku, siapa mungkin dalunya nyambangi sampaihan? Ih viron, <gurang> bareng musyawarah rek mahasiswa kali wong pinter-pinter mesir, hintas kecinta saya itu sesuai oleh ayatnya Allah bahaya menunajikah di badan ini jadi ini awakmu tak selamat ditakuna di manjol baka kanggo sejarah wong-wong yang -wong sa cek saya ngerti yang saya dilakukan saya ini saya ingin melalui sampai Mesir di museum, di utuh kan sampean bandar kan buat ini sampai di padan, kalau Bajenanten mau ngomong pun Subhanallah Pak nasian menungso sejarah. Arent ahli sejarah sandu sakit batik ibae sing badhe niku Quran. Ketemune secara ini boten teko wong intelek. Ketemune teko Quran. Eh. Lama ulama rawuh mereka, di cara mereka dibuka ing nggone Quran. Lah niku panjenengan nopo nopo nek sajae bengung ayo diciluk teko Quran lan hadise kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehku mau tanti kilo ngukur ah uh, pato aneh ayat palayuma nonajika ibadah nikah ya jadi kidino awakmu tak selamat tapi awakmu jasadmu atau imane ambelas tuhnya amblas, kerajaane kerajaan nih hancur ditakunariman kalau pakai ayah wa inna kasir mina nasian ayat kenalah wah supaya uang-uang itu gak lali kalau sejarah Dan ini jadi lah ada museum sejarah di Mesir mereka tapi jendengnya buatan peran-peran itu sejarah ini Ramses dipada kalau kerajaan Mojopahit Brawijaya ke satu sampai ke lima nah ini ngerti gelare Mojopahit itu Brawijaya gelari periode negeri itu Ramses, izilah Ramses ke satu lahir mati ini kuburani oh. kedua kosong, ketiga keempat kelima ono oh. baru ditemukan berarti periode kau adalah Ramses ke dua. Kalau ngomong aja nih karena sih pinter-pinter, ngomong Mesir bro dari jadi jelas. Engkolan ini ngomong sih putus, sing pinter sih tau mau ini kan gelengarannya. <ride> <tuh> nah, ini kandui sangunan, kandui udah sangunan. Dan ini sejarah, ini sejarah dunia. Betul, sejarah, tembeli-tembeli. Jiwa, indah, kasih, rombilan, asian, ayat, tinggal, lagu, bilun. Ngepir, onkat, diwujud, no ichi utuh, kaya ngelengar burine Rineka, apa ini Ahli sejarah ini kurang. Ini jadilah nego. Wow. Quran takut kau ngoten Ahli sejarah seluruh dunia. Sepakat bahwa Quran itu enggak bisa diroka. Lainnya kalau kalian pancing dengan. Entonnya masjidnya itu nih. nurut dawei kan yang nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul, pikok masjid cijua. Apa? Tapi eh kampung, ono masjid di Singapu. Karena kalau diingali masjid kayaknya dan saya ini kalo yakin wong beri ke kape itu jangan ada di swargo Tapi oceh lali aku capek merodong itu lah. hadirin pun samontan mohon kapan-kapan diterusno. Kalau ada yang subur tidak boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah boleh kita sambung kembali. Yang penting sekali saudara tetap sudah, kemukol, sudah kalian panjangan oleh seduluran juga sampai tensuarkannya Allah subhanahu wa taala, Alhamdulillah Iya Al karena iya karena saya lazina Wa Muhammad Alhamdulillah Allahumma jammilna bil'afiyyati wassalama wahaqikna bittaqwa wal istiqomah wa'aidna mimmu jibatinna damah innaka sami udwa sholli'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa shohbihi adadama fil milah fiilmillah sholataw wassalaman da'imaini bidawami mulkilah sholatan tarzuku nabiha fahman nabiyin wa hibdol mursalin wa suratahil hamil malaikatil muqarabin wa mulhaqona biha bisalafil uluwin wa tumiduna tumidahum fikuli waktin wakinin bimadifat likaya ar-hammarrohimin rabbana adina bidunia hasanah wafil akhirati hasanah waktina ala banar wa sallallahu ala sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin makatan ingkang sakitkula atalakan pulang repinehnya mohon maaf sekali kus pamit. Allo apa mingkum wa billahi taufik wal hidayah warizdo <coughs> kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.